Halo guys, jumpa lagi di terena musik. Uh, kali ini kita akan mereview gitar akustik elektrik Yamaha F310 original. Penampilan begini guys, ini ada preampnya ya, tapi ini pasif nggak pakai baterai. Mulus. Sekarang kita akan mereview uh, sonnya ya, review suaranya. Uh, ini udah kita setting di strena dan sudah lulus quality control. Di mana nanti uh, senarnya sebenarnya kita pakai dia drill ukuran 10. Oke langsung saja guys ya, kita dengarkan suaranya ya. Kita petik macam mana ya. Wah mantap suara guys Daripada beli gitar KW-KW Lebih bagus beli gitar yang uh, original Saja guys uh, Di Serena nih ada Udah ready nih guys Ini kondisinya second Tapi udah kita uh, Salon kita setting Kita ganti senar Bagi yang mau minat Boleh dihubungi di WA di bawah guys ya Oke okay, sekian dulu guys